Tahan Tentang cinta Tahan. Yang Takkan ku sayang Tengah denganku Peluk diriku Berdiri tegak Di depan ku Ciumkan ku Tidak terapi Bukan menghilang Jauh darimu Tak terlihat seharap Rabutmu Tapi dimana kita terluka <SILENCIO> ku mencinta kau tak cinta tak sanggup terus bertahan sadarku We're about to but Terima kasih, berharap malam hari ini, ya.